Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit provinsi Sumatera Utara, sumur untuk periode 19 hingga 25 Oktober 2022 telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun naik 84,23 rupiah per kilo menjadi 2.608,56 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 2031,14 rupiah per kilo, sawit umur 4 tahun 2.219,30 rupiah per kilo, sawit umur 5 tahun 2.336,81 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2.402,22 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2428,26 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2488,78 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2539,30 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2608,56 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2602,01 rupiah per kilo, dan sawit umur dua puluh dua tahun dua ribu lima ratus enam puluh empat tujuh dua rupiah per kilo, sawit umur dua puluh tiga tahun dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh nol dua rupiah per kilo, sawit umur dua puluh empat tahun dua ribu empat ratus empat puluh lima tiga sembilan rupiah per kilo dan sawit umur dua puluh lima tahun dua ribu tiga ratus enam puluh tiga tiga lima rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan 11.641,43 rupiah per kilo dan harga kernel 4.961,51 rupiah per kilo dengan indeks k 91,52%. Sekian harga sawit untuk tanggal 20 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.